kiri gimana sih hanya dong Halo guys Assalamualaikum semuanya seperti biasa di sini saya akan memberikan preset preset yang terbaru lagi ya Oke kita langsung aja simak satu persatu presetnya ya Oke okay, lanjut ke preset yang kedua ya Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga ya Oke okay. okay, lanjut ke preset yang keempat guys Oke okay, lanjut ke presiden yang kelima ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang keenam guys. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-7, ya. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-8, ya. Yes. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-9, ya. oke lanjut ke versiode yang ke-10 guys <SILENGALAN> oke lanjut ke versiode yang ke-11 ya <SILENGALAN> lanjut ke presiden yang ke-12 ya <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-13 <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke belas Oke okay, lanjut ke presiden yang ke belas Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 ya. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-17 Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-18. <Susuk> Oke okay, lanjut ke preset yang ke-19 ya. Oke okay, lanjut ke preset yang terakhir ke-20 ya. Oke okay, guys, jadi mungkin segitu aja risetnya. semoga kalian suka dan kalian jika suka kalian bisa like video ini dan jangan lupa subscribe juga oke okay, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.